gas yes. iya bener pulang kampung, yes. kampung yes. <laughs> okay, ini ya. pulang kampung gas yes. oke yes. pulang kampung gas yes. yes. oh, pulang kampung gas kilo dari Cirebon apa drama oh, ya yes. <laughs> oh, mas. mas oh iya bener ya mas ya Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semuanya. Gimana kabar semuanya? Kalau hari ini saya lagi senang-senang banget ini karena hari ini adalah hari terakhirku di Korea ya. Saya mau pulang kampung. Pas hari tanggal 8 hari Kamis. Saya berdua sama teman saya nginep di sini semalam nunggu jam terbang ke bandaranya. Saya berdua sama teman saya. Nih, teman saya. Ini barang bawaan saya dan teman saya lagi nunggu jemputan ya. Nih. Mas, pulang ke mana, Mas? Ke Indonesia Indo ini mau pada pulang ke Indonesia. Dia finish kontrak, saya juga bentar lagi sih finish kontrak tapi aku putus kontrak. Bukan putus cinta tapi putus kontrak. Nih, bawang-baraan kami, bawaannya. Gede-gede banget kowe, enggak apa lo Isinya bukan sembarangan mas wow. Wah Apa itu isinya Sultan oh, Sultan <laughs> Sultan Sultan ini gawane ini, ini Kayaknya Tipi-tipi di Gawanya wow. kayak, kayak cah Sri Lanka Nah nanti kita tunggu ya kawan-kawan Video selanjutnya kita perjalanannya Ke bandara Kayak apa nanti Kita lihat video selanjutnya Kita menunjukkan ya